Oh, Kalau nanti sapi gisi apa yang jaga aku? Kalau nanti sapi gisi apa yang sayang kau? Kau sudah jauh sudah dengan dia, padahal sama mau kasih bahagia. Kalo nanti sapi gisi apa yang jaga aku? Kalau nanti sapi gisi apa yang sayang? Su jauh su dengan dia Padahal selamasi mau kasih bahagia Saafi ginian bagaimana Haruskah pisah hati merana Kuat itu ada berapa Sulama baru su dia Biar Saafi tahan yang luka Satrama sedih tolong terbuka Macam kesusah saat susah Iyo basudah Cinta dihimpit luka, kau pun tahu dan kau ada rasa susah kau respon kalau kau susah tetap tersimpan dia tersiksa. Semoga ada yang dia kau pam cinta sebaik seuntuk menjaga tetap kau bawa bahagia hati drama kau nanti sapi gisi apa yang jaga kau kalau nanti sapi gisi apa yang sayang kau kau sudah jauh sudah dengan dia. Padahal sama sih mau, mau kasih bahagia. Nanti sapi gizi apa yang jaga aku? Kalau nanti sapi gizi apa yang sayangku, kau sejauh usul dengan dia. Padahal sama sih mau kasih bahagia, hati sejagat komando. Ko yeah. hanya datang saat sesedih Sa terpojok di luka peri. Saat sa ko dengan dia terlihat lihat macam bahagia Terbawa angin sahanya diam Aduh sa papa pas Sa berusaha cintaiku, Berusaha dampingi Selalu ada temaniko Waktu ko butuh sa suhabis. Kau bawa cinta akan dia, Jangan nangis Kau perlahan nanti sapiki siapa yang jaga. Kau kalau nanti sapiki siapa yang sayang. Kau kau susah, su dengan dia. Padahal sama si mau kasih bahagia. Kalo nanti sapiki siapa yang jaga. Kau kalau nanti sapiki siapa yang sayang. Kau kau susah, su dengan dia. Padahal selama sih mau kasih bahagia